sayat kulitnya sepanjang 2 cm menggunakan pisau silet atau dikerik satu persatu hingga membentuk segitiga dilakukan tanpa dibius nah, dan setelah itu lukanya mereka itu bakal diobatin sama tanah liat dan apa tadi? Bang. sama Aku Virginia Angel, gimana kalian punya kabar? Semoga kita semua tetap sehat ya Dan jangan lupa buat melawan COVID-19 dengan cara apa? Dengan cara menerapkan ketat protokol kesehatan dan peraturan-peraturan pemerintah Kenapa? Biar virus ini tuh cepat kalah sama human Dan pastinya kita menginginkan virus ini tuh cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kayak biasa lagi Nah karena hari kita begini-begini aja, monoton, berulang sama, dan bosen Aku tuh disediakan cerita yang menarik Buat nambah wawasan kita semua, termasuk aku, karena aku juga lagi berusaha produktif Cari ide buat cerita, cari sesuatu yang bisa berbeda dari keseharian aku Dan buat kalian yang mau nambah pengetahuan, kalian bisa dengarkan cerita aku kali ini Aku bakal bahas apa? Aku hari ini bakal bahas 4 tradisi penanda kedewasaan yang ekstrim yang ada di negara kita Indonesia Aduh geraku Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang punya banyak banget keberagaman budaya, tradisi, ritual yang kadang tuh aneh, kadang tuh unik Sehingga banyak banget wisatawan yang jauh-jauh dari negaranya dia datang ke negara kita buat mempelajari apa yang ada di negara kita Dan kita juga patut banget buat bangga ya karena kita banyak banget sesuatu yang bisa dipelajari Nah, kalau ngomongin tradisi, seperti itu tadi, ada tradisi penanda kedewasaan Yaitu tradisi yang dilakukan saat setiap kali ada anggota keluarga atau masyarakat yang udah dianggap cukup umur Atau udah beranjak dewasa Dan tradisi ini tuh benar bener membuat kita tercengang akan keunikannya Apa jak Simak terus, mari jak kita mulai negara timur Kabupaten Nagekeo ada satu tradisi sebagai penanda kedewasaan saat seseorang khususnya wanita itu udah beranjak dewasa yang ditandai dengan mulainya siklus hate atau menstruasi dan tradisi ini disebut tradisi sorongnis atau sorongis, aku nggak tahu sebutnya kayak gimana, aku sebutnya sorongis aja ya nah, Tradisi sorongis ini adalah tradisi yang dilakukan dengan cara memotong gigi Dilakukan pada rentang usia pra-remaja atau remaja Dan tradisi ini juga sebagai syarat atau proses untuk menuju ke jenjang pernikahan Sebelum proses sorongis ini dimulai, biasanya keluarga itu bakal melakukan ritual Ritualnya itu apa? Ritualnya adalah ngantar sesajen kepada leluhur Yang dimana sesajennya itu berisi Nasi, daging, siri, pinang, dan moke Ritual ini tuh dimaksudkan untuk ucapan syukur Dan memohon berkat untuk penyelenggaraan acara nanti Penyelenggaraan acara nanti Nah, keluarga itu juga harus bikin acara Ngundang orang, mereka bakal melakukan tandak Tandak itu kayak semacam tari kegembiraan gitu Ketika hari dimana wanita itu bakal melakukan tradisi sorongis Dia itu bakal berbaring dengan menggunakan Pakaian atau kain adat gitu dan bakal ada pengawas yang bakal megangin rahangnya dia terus suruh buat buka mulut Ada batu asah kecil yang akan ditancapkan ke gigi wanita tersebut dan mulailah digosok berulang kali sampai giginya itu atau permukaan giginya itu rata Pokoknya tuh bakal digosok-gosok terus giginya sampai benar-benar tuh ini nih, nih, rata. Jangan ada yang jaji-ja. Uh, wanita ini bakal menahan rasa sakit atau ngilu hingga proses ini tuh selesai. Nah, uh, ngebayangin nggak tuh? Nah, dia gagah kayak gini, sakit loh ngilu itu. Jika proses memotong gigi atau meratakan gigi ini udah selesai, wanita itu bakal diberikan buah pinang buat dikunyah dan dimakan gitu biar menghilangkan rasa ngilunya. Makna dari tradisi ini yaitu wanita tersebut tuh udah dewasa secara hukum adat. Saat dia di usia siap pinang, maka hukum adat tuh udah merestui jika ada laki yang siap meminang dia. Pinamo atau penamo adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Naulu di Pulau Seram, Maluku. Aku minum dulu ya, kalian jangan salah fokus sama bibir aku karena aku emang suka apa ya kering bibirnya. Karena aku tuh suka kayak kopekin gitu. Dan susah sembuhnya, setiap bikin video tuh pasti ada aja. bibir aku tuh kering. Pada tradisi ini, wanita yang udah memasuki usia dewasa atau usia remaja gitu, dia bakal diasingkan di rumah yang berukuran 2x2 meter. Yang dinamakan rumah posune. Beratapkan daun, beralaskan tanah, letak rumah posune itu di hutan jauh dari desa. Pengasingan ini selain sebagai penanda kedewasaan, dia dilakukan juga dengan maksud bahwa wanita yang baru menstruasi atau baru head itu Dia itu mudah diganggu sama Roro -ro jahat Sehingga kalau misalnya dia ada di rumah, Roro -ro itu tuh katanya bakal mengganggu keluarga lainnya Jadi wanita ini tuh harus diasingkan di satu tempat yang jauh dari keluarga induknya dia dan di rumah posune ini, dia itu nggak ada jendela Karena dipercaya kalau misalnya ada jendela Roro jahat atau kekuatan gaib itu bisa masuk lewat jendela Sebelum menjalani ritual atau proses pinamo ini Wanita itu harus menjalani beberapa upacara Kayak dia tuh harus dilumuri kunyit bercampur arang di badannya dia Selama dia ada di tempat pengasingan itu, wanita tersebut nggak boleh ganti pakaian nggak boleh mandi, nggak boleh keluar kecuali mau buang hajat dan dia itu makannya itu disediakan sama saudara perempuannya dia atau ibu kandungnya dia dan makanannya harus makanan yang dari alam sekitar dan nggak boleh kayak makanan-makanan pabrik gitu misalnya kayak tepung terigu tapi emang ada ya waktu itu tepung terigu nggak tahu lah pokoknya nggak boleh begitu. Pengasingan ini atau pinamo itu adalah tempat yang dikatakan tempat pamali yang dimana laki-laki tuh nggak boleh mendekat ke tempat itu. Pokoknya wanita itu tuh nggak boleh berpapasan sama laki Wanita itu boleh pulang kalau misalnya masa headnya, masa menstruasinya itu udah selesai. Jadi kalau misalnya seminggu ya dia harus seminggu di situ menjalani hidup sendiri di situ, nggak boleh ngomong juga, nggak boleh berkomunikasi. Dan asal kalian tahu, tradisi ini bukan cuma untuk mereka yang udah dewasa, tapi tradisi ini juga berlaku pada wanita hamil yang usia kehamilannya itu udah memasuki 9 bulan. Ini kalau aku ceritakan di sini durasinya bakal panjang. Aku bakal ceritain di video lainnya kalau ada yang request, oke? Okay? Skarifikasi, yaitu tradisi yang berasal dari suku Cambri, Papua, Nugini Tradisi ini sebagai penanda kedewasaan khususnya untuk laki-laki yang sudah beranjak dewasa Yaitu tradisi yang dilakukan dengan menyayat kulit sehingga menyerupai sisi buaya Sebelum skarifikasi ini dimulai, laki-laki tersebut bakal dibawa sama pamannya ke rumah roh dan tinggal di sana beberapa minggu untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk proses karifikasinya nanti Ketika hari H, laki-laki itu bakal disayat kulitnya sepanjang 2 cm menggunakan pisau silat Kalau zaman dahulunya mereka sebelum pisau silat, mereka itu pakai bambu yang udah diasah tajam Nah kulitnya itu bakal dilukai atau disayat berulang sehingga membentuk pola mengalir dari punggung ke lengan ke dada terus ke bokong yang mereka pola mengalir itu jadi untuk menampilkan wujud sisi buaya di badannya mereka nah laki-laki tersebut yang disayat kulitnya dia tuh nggak boleh menunjukkan rasa sakit karena menurut suku cambri kalau laki-laki tersebut bisa menghadapi sakit yang luar biasa di usia muda, dia bakal lebih siap untuk menghadapi rasa sakit di kemudian hari. Oke, setelah disayat kulitnya mereka, mereka bakal dibaringin ke dekat api gitu, biar asap dari api tersebut tuh masuk ke dalam lukanya. Dan setelah itu, lukanya mereka itu bakal diobatin sama tanah liat dan apa tadi? Sama minyak pohon biar cegah infeksi. Jadi buaya itu dihormatin banget sama suku cambri ini karena buaya itu dipercaya sebagai hewan pemangsa puncak yang benar-benar kuat yang pernah ada di sungai Spik namanya dan mereka berharap dengan adanya ritual ini pria itu bisa menjadi seseorang yang kokoh dan setangguh buaya. Nah tapi beda cerita ya sama buaya darat. Tradisi kerik gigi adalah tradisi yang dilakukan oleh wanita suku Mentawai, Sumatera Barat. Dan tradisi ini tuh sebagai penanda kedewasaan. Karena menurut mereka, kecantikan itu bisa dilihat dari seberapa runcing gigi. Dan hal tersebut tuh membuat seorang wanita tuh terlihat menawan dan menarik di mata pria. Proses kerik gigi ini dilakukan tanpa dibius. Nah kalau kita ke dokter itu mau cabut gigi kan kita dibius atau enggak bukan dibius sih kalau dulu aku tuh dikasih yang dingin-dingin gitu biar tuh kita pas dicabut tuh enggak berasa kalau yang ini dikerik giginya tanpa dibius jadi para tetua itu bakal menggunakan alat pahat yang terbuat dari kayu dan besi yang udah diasah tajam setelah itu gigi bakal diruncingkan atau dikerik satu persatu hingga membentuk segitiga jadi bukan satu gigi doang tapi banyak gigi dihausi kerik sama dia. Nah, wanita yang dikerik giginya itu dia harus menahan rasa sakit dan ngilu yang luar biasa sampai prosesnya selesai. Makanya sebelum proses dimulai itu dia tuh kayak dikasih pisang hijau buat dikunyah, katanya biar nggak sakit atau mungkin mengendalikan rasa sakit yang berlebihan. Setiap tradisi pasti ada maknanya. Nah, adapun makna dari tradisi kerik gigi ini Yaitu supaya mengendalikan enam sifat buruk manusia yang udah ada sejak dulu Yaitu, sabar baca ya Ada hawa nafsu, ada tama, marah, mabuk, iri hati, sama bingung Itu menurut kepercayaannya mereka ya Nah, itulah tradisi yang bisa dikata ekstrim yang ada di Indonesia Kalau misalnya itu ada di kehidupan kita, menurut kalian mana yang paling berat? kalau aku sendiri aku bilang yang ukir kulit yang nyayat kulit itu yang paling uh, mengerikan karena itu pasti berdarah-darah ya kulitnya apalagi udah setelah di disayat uh, mereka tuh harus berbaring dekat api biar asapnya masuk ke dalam kulit eh, itu kan benar-benar ekstrim banget sadis ya semoga ini bisa menambah wawasan kita semua nambah pengetahuan kalian dan pengetahuan aku juga dan buat kalian yang mau mempelajari lebih dalam tradisi itu mungkin bisa Tertarik buat langsung terjun ke lapangan Bertanya-tanya masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini Atau mungkin tahu akan tradisi ini Kalau aku, aku cuma bisa nyampein sekilas aja Bahwasannya tradisi ini bener-bener ada di Indonesia Dan kalau misalnya aku ada kesempatan buat terjun ke lapangan buat bertanya-tanya aku juga mau, oke sekian kalau misalnya kalian ada ide, saran kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar, supaya aku tuh bisa lebih rajin lagi buat nyampein sesuatu yang uh, informatif dan edukatif, dan makasih